Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi la yukhayyibu man amalah Wala yaruddu man saalah Wala yakta'u man wasalah وَلَا يَسْلُبُ مَن شَكَرَهُ وَلَا يَكِلُ مَن تَوَكَّلَ عَلَيْهِ أَشْهَدُ أَلَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نبي بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وسلم وبارك عَلَى سَيِّدِنَا Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yawmi qiyamah Rabbi syurah li wa yasir li amri wa uqdatan min lisani yakahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para pemimpin kita, pemerintahan kota lubuk linggau kemudian para alim ulama, para tokoh adat, dan yang paling saya sayangi adalah anak-anak muda Rapel, Rasan Pelajar Linggau. Barakallahu fikum. semoga anak-anak muda Lubuk Linggau semuanya menjadi ahlil jannah, ahli surga. Yang masih sendiri semoga... Enggak, enggak, enggak, bercanda Yang masih sendiri enggak apa-apa Karena insya Allah di surga tidak ada apa? Tidak ada jomblo Semua ahli surga itu punya pasangan Bidadari Pasangan Yang laki-laki punya pasangan hurunain Perempuan-perempuan surga saya enggak mau pakai istilah bidadari. Karena perempuan surga yang paling cantik itu adalah yang sekarang ada di atas. Lebih cantik daripada bidadah. Karena pemimpinnya para bidadari itu perempuan sholihah yang ada di muka bumi. Jadi jangan berpikir kalian. Nanti di surga yang di atas nggak laku. Enggak, justru yang di atas itu yang dikejar-kejar. Udah, pembahasan tentang jomblo sampai sekian. Saya udah hijrah. Jadi nggak bakalan ngebully jomblo lagi. Malam ini insya Allah kita pengen belajar tafakur, tadabur, ayat-ayat, kisah-kisah, dan nasihat-nasihat yang berharga sebagai bekal hidup kita. Karena bekal hidup kita itu bukan sekedar harta, teman-teman. Ada banyak orang yang memiliki harta berlimpah tapi tidak mampu membeli kebahagiaan. Ada pasangan suami istri, karirnya bagus. Suaminya adalah seorang GM hotel istrinya adalah seorang istrinya seorang GM hotel suaminya seorang pengusaha dua-duanya sukses tetapi keduanya tidak mampu membeli Sakinah mawatdah warahmah dalam rumah tangga mereka sehingga pada akhirnya mereka bercerai jadi bekal hidup itu bukan sekedar harta walaupun harta itu penting kita nggak mengabaikan pentingnya harta kita tidak mengabaikan bahwa banyak hal yang harus kita dapatkan dengan cara membeli. Tetapi ada hal yang harus juga kita tanamkan dalam diri kita, ternyata modal yang paling penting dalam hidup itu bukan sekedar harta. Harta itu nomor yang kesekian, tapi penting. Bukan sekedar jabatan, karena jabatan itu sementara. Orang yang lupa diri ketika mendapatkan jabatan, Biasanya akan penuh dengan penyesalan setelah dia kehilangan jabatan tersebut. Post power syndrome. Jabatan mungkin cuma setahun, lima tahun, sepuluh tahun, setelah selesai itu dia akan kehilangan semua yang dia rasakan nikmat ketika dia sedang di atas. Dan bahkan bisa jadi jabatan itulah yang membawa seseorang itu kepada sebuah kecelakaan, sebuah musibah besar dalam hidupnya sehingga ketika dia mendapatkan musibah dia baru berkata seandainya saya tahu akhirnya akan begini saya nggak akan mau mendapatkan jabatan tersebut itu banyak yang kayak gitu walaupun jabatan juga sesuatu yang sangat penting bahkan bisa menjadi jalan ke surga lebih dulu daripada yang lain karena salah satu di antara tujuh golongan manusia yang mendapatkan naungan di padang masyar ya illa alauliluh yang pertama adalah imamun adil Pemimpin yang adil Tapi bisa jadi Orang yang pertama Masuk ke neraka juga adalah pemimpin yang zalim atau orang yang Mendapatkan amanah tetapi Dia hiyanah Makanya kalau kita Pengen bahagia Boleh kita Yang malam bekerja untuk Mendapatkan harta, boleh Mulai dari SD Kita sekolah SMP, SMA, S1, S2, dan seterusnya, membangun karir terbaik dalam hidup kita, boleh. Ketika kita mendapatkan amanah, kita ambil amanah jabatan tersebut, boleh. Tapi jangan hanya mengandalkan jabatan, harta, ataupun manusia untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Ada faktor yang paling penting dan menentukan, modal hidup dan modal untuk kita bahagia. Apa itu? Iman. Modal kita adalah iman. Orang yang mendapatkan iman, maka hartanya akan menjadi anugerah. Orang yang tidak mendapatkan iman, hartanya akan menjadi musibah. Orang yang punya iman, jabatan itu akan menjadi sebuah kebaikan. Orang yang tidak punya iman, jabatan itu akan menjadi sebuah malapetaka. Orang yang punya iman, kesehatannya, fisiknya, waktu luangnya akan menjadi sesuatu yang berharga. Tetapi orang yang tidak punya iman, waktu luangnya akan menjadi sia-sia. Segala sesuatu dalam hidup kita akan menjadi berkualitas atau sia-sia tergantung kepada iman di dalam hati kita. Semakin baik iman kita kepada Allah, maka insya Allah segala sesuatu itu akan semakin, ber, akan semakin bertambah kualitasnya. Kualitas waktu, kualitas kegiatan kita, aktivitas kita, kesibukan kita, pikiran kita, keluarga kita, karir kita, semuanya akan menjadi berkualitas ketika kita memiliki iman yang baik di dalam hati kita. Makanya karena ini di dalam masjid, saya tidak bahas tentang harta. Saya tidak bahas tentang jabatan. Saya tidak bahas tentang perdebatan-perdebatan perdebatan kontroversi antara mazhab, antara aliran politik, dan seterusnya. Saya pengen bahas tentang iman. Yang semua kita butuh. Semua mazhab butuh iman. Mau syafi'iyah, mau hanabilah, mau malikiyah, mau hanafiyah butuh iman. Semua adat butuh iman. Mau orang Melayu dan seterusnya semua kita butuh iman. Mau status apapun kita butuh iman. Bukan hanya orang tua yang butuh iman, anak muda juga butuh iman. Yang jomblo, yang udah menikah, yang udah punya anak, yang udah punya cucu, laki-laki dan perempuan, semua kita butuh yang namanya iman. Sehingga modal iman ini sangat penting teman-teman dalam hidup kita. Itulah yang kita coba renungkan malam ini. Tapi seperti biasa, saya nggak suka membahas sesuatu secara teoritis. Itu bukan gaya ceramah saya. Bukan gaya dakwah saya. Saya suka membahas sesuatu itu dengan storytelling ataupun dengan analogi. Dalam bahasa Alquran analogi itu disebut dengan masal. Masal jadi bahasa Indonesia misal. Artinya perumpamaan. Kita coba ambil sebuah perumpamaan tentang iman. Atau... Analogi tentang iman Yang Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim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 <tuh> <rabbiha> Allah. Allah mengumpamakan iman ini, atau manusia, orang yang beriman, itu seperti pohon. Kasya <tuh tih ufula> jaratin seperti pohon yang baik. Allah sengaja menggunakan istilah pohon. Biar ayat ini bisa diterjemahkan lintas daerah, lintas negeri. Jadi bukan hanya pohon korma. Karena buat orang Indonesia dulu sulit untuk memahami analogi pohon korma. Kalau sekarang mungkin sudah banyak penanaman pohon korma di Indonesia. Atau di Eropa mereka nggak tahu pohon korma. Yang mereka tahu itu pohon cemara. Di Indonesia orang Indonesia lebih tahu pohon kelapa dan pohon pisang. Kalau di Arab, orang lebih tahu pohon kurma, Makanya Allah mengistilahkan dengan istilah syajarah Dengan istilah pohon. Yang punya sifat payyibah. Yang punya sifat yang baik. Yang paling mulia, yang paling istimewa pastinya pohon naklah, pohon kurma. Tetapi juga bisa dimaknai dengan pohon kelapa. Bisa dimaknai dengan pohon beringin bisa dimaknai dengan pohon pisang karena semua pohon ini adalah syajaratun toyyiba punya manfaat yang luar biasa Allah mengistilahkan seorang mukmin kita seperti pohon yang memiliki sifat thayyibah. Apa itu thayyibah? Yang baik, yang indah, yang mulia, yang berharga, yang bermanfaat itulah mukmin. Sehingga kalau kita pengen menjadi seorang anak muda yang mulia, cara mencari kemuliaan itu jangan terlalu, apa ya, bahasa anak muda, lebay. Kadang-kadang orang pengen dapat respect dari orang lain, akhirnya dia melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri. Contoh, beberapa waktu ini kita menyaksikan kejadian orang yang menghadang truk kemudian kelindas dan meninggal di jalan. Untuk apa mereka melakukan itu? Untuk nunjukin siapa yang paling hebat. Dia berani menghadang truk, walaupun resikonya adalah nyawa, dan bahkan menyusahkan orang lain juga, terutama supir truk. Akhirnya jadi tersangka, jadi diperiksa, jadi berproses di kepolisian, dan seterusnya. Jadi nyusahin orang yang sedang cari nafkah untuk keluarganya. Kenapa anak muda melakukan ini? Demi membuktikan dirinya kepada orang lain bahwa dia adalah hebat. Nah kalau kita pengen disebut hebat, belajar dari Al-Quran, Shajarotin Tayyibah menjadi pemuda hebat itu adalah pemuda yang disebut dengan syabab, dengan pemuda Tayyibah yang baik, Tayyibun. Bagaimana nanti menjadi pemuda Tayyibun? Kita belajar dari surat Ibrahim. Menjadi pemuda yang hebat Bukan dengan cara menghadang truk Menjadi pemuda yang hebat Bukan dengan cara bawa senjata tajam Naik kendaraan, konvoi di jalan-jalan Kemudian menyakiti siapapun yang mereka temukan Bukan itu orang hebat Menjadi perempuan yang hebat Bukan dengan cara joget di depan kamera Kemudian posting dalam keadaan aurat terbuka Bukan itu perempuan hebat Mau menjadi seorang suami yang disayang oleh istrinya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, enggak harus punya modal gede agar bisa selalu jalan-jalan ke Kapadopia. It's my dream, not hers. Enggak selalu kayak itu, teman-teman. Kalau semuanya modalnya harta, kasihan yang mereka tidak memiliki kelebihan harta. Allah ngasih kita jalan Gimana biar kita bisa mendapatkan toibah, Hayatan toyibah Kehidupan yang baik Kehidupan yang mulia Kehidupan yang terhormat Kehidupan yang banyak manfaatnya Kehidupan yang bahagia Gimana cara mendapatkan itu Jadilah saja syajaratun toibah Jadilah pohon yang baik Ini bahasa perumpamaan Jadilah pohon yang Pohon yang baik apa arti pohon yang baik? Satu, asluha sabit. Punya akar yang kuat sampai menjulang ke dalam, apa, sampai masuk ke dalam tanah, ke dalam bumi. Ini namanya pohon yang baik, punya akar yang kuat. Apa maksud dari perumpamaan akar yang kuat ini? Kata para ulama tafsir, akar yang kuat artinya iman, akidah, tauhid. Yakin, asriqoh billah yang tertanam di dalam hati kita. Jadi iman itu bukan di sini teman-teman. Ada orang yang dengan lisannya bilang iman, Allah tolak imannya. Wa minanna amanna Ada manusia yang mengatakan kami beriman. Gitu kan? Wa minan nasi yakul. Mereka mengatakan. Bil alfaz. Dengan lafaznya. Bi al sinatihim. Dengan lisannya. Amanna. Kami beriman. Lisannya yang ngomong. Kami beriman. Ashadu alla ilaha illallah. Mereka mengatakan. La ilaha illallah. Mereka mengatakan. Subhanallah. Dan seterusnya. Kalimat-kalimat iman. Tetapi apa kata Allah. Wa ma wum bi mu'minin. Mereka bukan orang beriman, walaupun lisannya mengatakan im iman. Jadi, iman letaknya bukan di sini, karena kalau cuma di lisan, orang munafik lebih jago ngomongin iman daripada kita. Nanti, teman-teman bisa cek di dalam surat Al-Munafiqun pembukaannya apa. Mereka mengatakan, "Kami nasihat, kami bersaksi, Engkau Rob kami, Muhammad, utusanmu, Muhammad, rasul kami." tetapi Allah menolak iman mereka yang diucapkan dengan lisan. Wakalatil Arabu Amana kata orang Arab Badui kata kata itu artinya dengan lisan. Amana kami telah beriman. Qulamtumminu walaikunul Islamna katakan kalian belum beriman. Akan tetapi kalian baru Islam. Kok bisa orang yang mengaku beriman dengan lisan, Allah tolak imannya. Apa alasan Allah? Dijawab di Al-Baqarah yang pertama tadi. <tik> di dalam hati mereka ada penyakit, tidak ada iman. Ternyata iman mereka cuma di lisan, tapi tidak tertanam di dalam hati. Justru di dalam hati mereka ada penyakit. marot. Apa penyakit di dalam hati mereka? Kata ulama tafsir, penyakit yang dimaksud di ayat tersebut adalah raib. Tahu arti raib? Raib itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia. Saya dulu ketika baru pulang dari Mesir, ngajar bahasa Arab. Tapi saya ngajarnya ke umum, bukan ke pondok pesantren. Sehingga saya nggak banyak ngajar grammar. Ngajarnya supaya orang Ngeh aja gitu dengan bahasa Arab Terutama yang ada di Al-Quran Lalu saya menemukan ternyata Bahasa Indonesia itu banyak banget Menyerap dari bahasa Arab Banyak banget, sangat-sangat banyak Cuman kita nggak ngeh Oh ternyata ini bahasa Arab Oh ternyata ini bahasa Arab Jadi kayak nggak bisa dihilangkan Sebuah bukti sejarah Bahwa kita tuh terhubung dengan Islam Karena bahasa kita sangat banyak menyerap dari bahasa Arab walaupun sebagiannya mungkin diterjemahkan dengan terjemahan yang berbeda. Tapi asal lafaznya dari bahasa Arab termasuk raib. kita kitabula raib. Raib. Wa in kutum fi raib. Raib. Apa arti raib? Syak. Ragu. Dalam bahasa Indonesia raib itu artinya hilang. Artinya diragukan keberadaannya. Maka yang dimaksud dengan marot di dalam hati mereka ada penyakit, kata ulama tafsir, di dalam hati mereka ada keraguan. Walaupun lisan mereka mengatakan beriman, hati mereka ragu, maka mereka bukan orang yang beriman. Begitu juga di dalam surat Luqman tadi. وَقَالَ دِلْ أَعْرَابُ Kalian belum beriman, kalian baru masuk Islam Kenapa pertanyaannya? وَلَمَّا يَدْخُلِ Iman belum masuk ke dalam hati kalian. Jadi teman-teman, kalau bicara iman, istafti kolbak, tanya ke hatimu masing-masing. Ada nggak yakin di dalam hati kita? Bukan ucapkan dengan lisan, bukan. Itu hanyalah salah satu di antara ekspresi iman. Subhanallah, masya Allah, la wa la illa billah. Itu ekspresi iman. Tapi iman adanya di dalam hati. Lalu dikeluarkan secara ekspresif dengan lisan, dengan perbuatan, dengan perasaan, dengan pikiran. Tapi letaknya iman, keberadaan iman ada di sini. Sehingga kalau kita mau nanya diri kita, saya ini beriman gak ya? Istafi kolbat, kata Nabi. Tanya ke hatimu, ada gak yakin sama Allah di dalam hati kita? Itu yang Allah sebutkan di Ibrahim. Asluha sabitun Akarnya aslun. Aslun itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia lagi. Asal. Aslun jadi asal. Kemudian karena kita gak bisa bilang sok jadi asal. Jadi asalnya akarnya sabitun ada di dalam bumi. Maksudnya apa? Akar dari kehidupan yang baik itu ada di dalam hati. Apa akarnya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita pengen hidup saja yang taibah, pengen jadi seorang muslim mukmin yang taibah, pengen jadi muslimah yang taibah, pengen punya suami yang taibah, pengen punya istri yang taibah. Maka hal pertama yang harus kita periksa adalah istiqti kolbat tanya ke hatimu. Ada enggak iman di hati kita? Ragu enggak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita masih raib kepada Allah, masih ragu, berarti kita belum memiliki syarat syajaratun thayyibah, memiliki syarat kehidupan yang baik. Makanya kalau memilih jodoh Nabi SAW menyampaikan ada empat kriteria perempuan yang layak dinikahi, betul? Syarat yang pertama apa? Kriteria pertama, jamal, kecantikan. Kenapa kok yang jamal ini ditaruh di depan? Karena itu yang paling gampang. Kita nggak mungkin tahu tentang yang lain di awal kecuali hanya rupawannya saja, rupanya saja, oh dia cantik, oh dia anggun, oh dia menarik. Walaupun dia pakai cadar, pakai apa masker, wah matanya bagus, boleh Ustaz menyaksikan matanya boleh. Kalau niatnya untuk nikah, kalau kalau niatnya cuma sekedar untuk nge like enggak. Kalau niatnya pengen nikah boleh kita memperhatikan matanya, karena ada sahabat muhajirin pengen nikah sama perempuan ansor, belum ngelihat calon istrinya. Nabi tanya, kamu udah ketemu belum dengan calon istrinya? Belum ya Rasul. Coba lihat dulu, karena di mata ansor ada sesuatu. Di mata ansor ada sesuatu. Maksudnya apa? Orang Muhajirin, orang Mekah, matanya tuh besar. Orang ansor, Madinah, matanya itu sipit. Sama-sama Arab, tapi beda gak ya? Matanya. Orang Muhajirin, Mekah, matanya gede-gede. Kayak orang India. Kalau orang Madinah, matanya sipit-sipit. Kayak orang Asia. Sehingga bisa jadi, dia tidak berkenan dengan tipe mata yang kecil. Dengan Nabi mengatakan lihat dulu orangnya di mata orang Ansor ada sesuatu. Jamal, kecantikan. Yang kedua, harta. Yang ketiga, nasab. Yang keempat, din. Agama. Bagaimana maksud dari agama ini? Bukan sholatnya saja, bukan sekedar hijabnya saja, tetapi sekarang hijab sudah tidak bisa terlalu menjadi indikasi karena hijab sudah menjadi sebuah uh, outfit hijab bahkan cadar sekarang menjadi sebuah style, outfit yang kece. Cadar tapi cadar. Maka apa yang harus kita nilai dalam makna din di sini? Din di sini artinya iman mereka. Seberapa tangguh mereka berpegang teguh kepada Allah ketika mereka sedang dalam keadaan rapuh, ketika mereka sedang diuji dengan musibah Ketika mereka dalam keadaan lemah, sakit, ujian Itulah ketahuan iman seseorang Makanya teman-teman Kalau kita mau lihat iman kita baik atau tidak Coba lihat dalam kondisi ketika kita sedang labil Ketika kita sedang galau Mau memilih yang mana nih Ada pilihan hawa nafsu Ada pilihan Allah Ada dua pilihan Yang satu pilihan kita Secara hawa nafsu kita merasa pilihan ini lebih baik. Pilihan ini lebih kita sukai. Tapi yang satu lagi pilihan Allah. Menurut kita, ini kita nggak suka. Dalam urusan kerja misalnya. Pilihan kita, wah saya pengen bikin usaha. Tapi cari modal dengan riba. Itu pilihan kita. Cari modal dengan riba. Supaya mudah membesarkan usaha kita. Kita lihat teman-teman kita yang pakai cara itu udah pada sukses beli ruko sekian pintu disewakan ke apa e, minimarket disewakan ke kantor-kantor e, kita terpancing, waduh, kayaknya saya kalau ngikut dia bisa sukses kayak gitu juga. Ini namanya pilihan kita yang kita suka. Ada lagi pilihan Allah boleh usaha tapi jangan riba, cari sistem yang syariah, cari akad yang syariah, cari transaksi yang syariah apapun, saya nggak mau nyebut merek karena itu relatif. Cari akad yang syariah. Dengan teman, dengan sebuah perusahaan finance, dengan sebuah yayasan, atau apapun itu. Kita pakai akad syariah. Tapi modalnya nggak gede. Nih di Masjid Assalam kita, insya Allah ada program Masjid Makmur Masyarakat Sejahtera. Marase. Masjid Makmur, Masyarakat Sejahtera. Datang kita ke masjid, pengajuan modal. Sebagai anak muda yang pengen jadi entrepreneur, pengen mengajukan modal 100 juta. Pengen buka usaha baso. Kita beli 10 gerobak, kemudian kita e, sewa orang untuk e, jualan, kita nanti akan e, bikin sistemnya. Saya mengajukan 100 juta untuk membeli 10 gerobak. Buat apa? Bikin baso keliling, di seluruh uh, lubuk linggau misalnya. Baso dengan judul, baso jomblo galau. Misalnya. Yang agak lucu-lucu lah ya. Akhirnya, dari masjid dipelajari-pelajari, kemudian keluar sebuah keputusan. D. Di awal kami belum bisa ngasih 100 juta. Kami baru bisa memberikan kamu 5 juta. Gimana? Wah. Nggak cukup nih modal 5 juta, saya butuhnya 100 juta, minimal setengahnya ada lima 50 juta, dan nah seterusnya. Akhirnya muncul tawaran nih dari pinjol. Pinjol bilang, oh nggak apa-apa, dari kami gampang, berapa butuhnya? 100 juta. Uh, ya udah 50 juta dulu boleh nggak? Boleh 50 juta, ya udah syaratnya KTP aja kok, nggak ada jaminan apa-apa. Kasih 50 juta. Mana yang paling mudah? Yang pinjol, yang masjid, udah syaratnya banyak, prosesnya panjang, ngasihnya dikit. Yang pinjol syaratnya gampang prosesnya cepat nasinya banyak ini namanya galau berat nih antara yang kita suka dengan yang Allah suka bagaimana cara kita memutuskan dua pilihan ini tanya ke Allah di dalam surat Al Baqarah ayat 216 Wa Takrahu taqrohu bisa jadi kalian membenci sesuatu Padahal itu baik untuk kalian Bisa jadi kalian menyukai sesuatu Padahal itu buruk untuk kalian Terus gimana caranya? Ya Allah, jawabannya ada di kalimat terakhir Wallah Wallahu ya'lam ya wa la Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu. Itu kata kuncinya. Allahu a'lam. Kan kita juga ngomong gitu kan? Tapi jangan ngomong dengan lisan, ngomong dengan hati. Allahu a'lam, Allah lebih tahu, la ilmali. Saya nggak tahu. Subhanakala, aimalana, ilama, alam tanah, kata malaikat, kami enggak tahu apa-apa kecuali yang engkau beritahu. Jadi jangan sok, tahu, kita katakan dengan iman, Allah lebih tahu yang paling baik untuk saya. Kalau Allah katakan ini haram, pasti buruk untuk saya walaupun saya suka. Kalau Allah katakan ini halal, pasti baik untuk saya walaupun saya merasa berat hati mungkin gak berani bilang gak suka sih berat hat, berat hati modal 5 juta syaratnya banyak modal 50 juta syaratnya sedikit kita pasti lebih suka yang 50 juta walaupun itu buruk untuk kita baru kemarin ada yang dm saya, Ustadz saya minta tolong lunasi hutang pinjol saya saya di teror terus sama debt collector kasihan anak saya, kasihan istri saya, kasihan orang tua saya, stres. Yang stres bukan cuma dia, semua nomor kontak yang ada di HP dia ikut stres tuh. Satu-satu di teror. Kamu kasih tahu ke kawan kamu itu dan segala macam. Artinya, dia bukan hanya menyusahkan dirinya, tapi juga menyusahkan keluarganya. Itu yang Allah bilang, bisa jadi yang kalian suka adalah buruk untuk kalian. Sedangkan yang masjid, yang udah ada program uh, pinjaman zakat, bentuknya mungkin zakat, bentuknya mungkin uh, sedekah, tergantung ya. Kalau zakat biasanya lebih gede, kalau sedekah hanya untuk kebutuhan hari itu aja. Kalau zakat biasanya untuk modal kerja, itu zakat syariat Allah. Cuman karena memang kasnya masih kecil, ngasinya supaya yang lain juga dapat bagian nggak besar. Tapi kita merasa berat hati. Kata Allah, bisa jadi yang kalian benci adalah baik untuk kalian. Dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Pilih. Udah pilih Allah aja. Tanya ke hati kita, berani nggak mengambil pilihan Allah walaupun berat? Disitulah iman, teman-teman. Disitulah iman. Kita boleh sholat kita boleh berhijab, kita boleh bolak-balik pulang ke Mekah, ke Indonesia, Mekah, Indonesia tapi kalau dikasih pilihan kayak gini, kita ga galau, kita ragu kita bukan orang yang beriman, kita orang muslim yang baru aslamna walamma yadukhulil iman fi bikum. walaupun kita punya penampilan seorang muslim atau seorang mukmin. makanya iman tidak dilihat secara zahir iman tidak dilihat secara lisan Inna Allahu la yang dzurriilah aswarikum, walla yang dzurriilah amalikum, walla illa amwalikum, walakin yang dzurriilah kulubikum. Allah nggak ngelihat penampilan kalian, Allah nggak ngelihat harta kalian, Allah nggak ngelihat perbuatan kalian. Yang pertama Allah lihat adalah kulubikum, hati kalian. Apa maksudnya? Ada iman nggak di hati itu? Sehingga kalau ada iman, Allah tolong. Kalau nggak ada iman, Allah biarkan. Kalau ada iman, Allah beri keajaiban. Kalau nggak ada iman, Allah jauhkan dia dari keajaiban dan kebaikan. Ini teman-teman yang dimaksud dengan Shajarotim Pajibah Asluha Dabitun. Ada akar yang kuat. Baru kita punya modal hidup yang baik. Memilih jodoh juga kayak gitu. Kadang-kadang kita memilih jodoh itu galaunya adalah antara pilihan menurut kita atau menurut Allah. Yang mana yang menurut Allah? Menurut Allah itu adalah seorang laki-laki, calon suami, yang baik akhlaknya, bertanggung jawab, dan orang yang salih. Menurut kita yang terkenal. Menurut kita yang, kita yang keren. Menurut kita yang pintar ngerayu. Menurut kita yang eksis di sosial media. Kadang berbenturan, kadang juga sejalan. Ada yang eksis, keren, solih. kadang dikasih pilihan yang berat, nggak ideal. Maka siapa yang kita pilih? Disitulah jawabannya, istres di tanya ke hatimu. Bisa jadi yang kita anggap keren, pemain voli kampung yang paling diidolakan sama cewek-cewek sekampung, tapi nggak pernah sholat. Dan kita ngerasa dialah suami ideal. Yang satu lagi, guru ngaji ke masjid. Tapi tidak sekeran yang tadi. Kita rasa, ah kayaknya saya nggak mau jadi suami istrinya. Saya punya cerita tentang hal ini. Ada seorang perempuan, karena saya punya beberapa rumah untuk menampung pasien kanker yang kurang mampu secara gratis di beberapa kota. Ada salah satu pasien perempuan kanker ee, kandungan. Jadi kandungannya, ada kankernya, sehingga perutnya, besarnya lebih daripada orang yang hamil sembilan bulan. Dia harus berobat, menunggu jadwal operasi, dan seterusnya tinggal di rumah kita. Di rumah kita dia kenalan sama pasien-pasien kanker yang lain, ada yang kankernya di apa ada tenggorokan, ada yang matanya, ada yang kepala, ada yang darah, dan seterusnya. Banyaklah, pokoknya rata-rata penyakit kanker, tumor. Ketika dia kenalan dengan pasien-pasien, dia jadi tidak cerita, ada pasien seorang perempuan yang setelah dia sakit kanker, udah tidak menarik lagi, bau, apa, e, lukanya bau, kemudian dia tidak bisa mengurus suaminya, suaminya selingkuh. Suaminya pergi meninggalkan dia. Ada yang suami yang sakit, istrinya yang selingkuh. Istrinya yang meninggalkan dia. Dia tinggal sendiri di di e, rumah tempat kita menampung mereka, enggak ada yang jagain. Keluarganya enggak ada yang jenguk. Anak-anaknya dibawa sama suaminya, dia kangen sama anaknya, enggak bisa ketemu, telepon aja enggak bisa. Banyak cerita-cerita yang luar biasa. Perempuan ini tiba-tiba ngomong kepada istri saya. Kata dia, saya bersyukur sekarang, saya ber, apa, merasa beruntung. Kenapa? Dulu ketika saya nikah dengan suami saya sekarang, saya ngerasa rugi. Saya ngerasa hidup saya kok gini ya, menikah dengan orang yang salah. Saya merasa suami saya itu bukan pilihan saya. Dia adalah pilihan orang tua saya. Orang tua saya memilih dia karena dia orang yang dekat dengan masjid. Sementara waktu itu saya lagi jatuh cinta dengan seorang laki-laki yang menjadi idola perempuan-perempuan di kampung saya. Bertahun-tahun saya mengeluh tentang suami saya. Saya merasa Allah sudah memberikan saya jodoh yang tidak tepat. Saya tidak berbakti sama suami saya. Saya sering marah sama suami saya. Hari ini saya sadar suami saya adalah pilihan Allah yang paling baik untuk saya. Kenapa? Ketika perempuan-perempuan lain kehilangan keluarganya, kehilangan anaknya, kehilangan pasangannya, ditinggal sendiri, bahkan ada yang nginep di terminal. Dari Lampung datang ke Bandung, pengen berobat, belum tahu rumah kita, akhirnya nginep di hotel di terminal. Kita temukan sama apa-apa relawan kita, kita bawa pulang ke rumah kita. Kenapa? Diusir oleh suaminya sejak dia penyakitan. Ketika sekarang saya tahu suami-suami yang lain meninggalkan istrinya saat istrinya butuh mereka, sedangkan suami saya setia mendampingi saya, mengurus saya, merawat saya, gak pernah merasa jijik dengan kotoran saya. Itulah yang Allah siapkan untuk saya, yang saya gak tahu beberapa tahun yang lalu. Wa'asa'an takrahu wa huwa lakum. wa huwa lakum. Wallahu wa Ini pegangan kita teman-teman. Allah lebih tahu dan kita nggak tahu. Apa yang Allah takdirkan dalam hidup kita, mungkin kita menolak, mengeluh. Kok gini? Kok gitu? Kenapa harus begini hasilnya? Allah lebih tahu, kita nggak tahu. Katakan saja itu, kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu Taala. Nanti Allah akan tunjukkan apa kebaikan di balik hal yang kita keluhketahkan. Iman. Modalnya iman. Barulah kalau kita punya iman, akar yang kuat, asluha sabit. Maka far'uh habis sama, kita akan mulia. Pohon itu akan tumbuh tinggi sampai cabangnya seolah-olah menyentuh langit. Ini bahasa sastra yang sangat tinggi dari Al-Quran. Apa maksudnya menyentuh langit? Kita mulia, saking mulianya, kita seolah-olah viral di langit. Seolah-olah kita viral di langit, dikenal sama penduduk langit. Apapun yang kita mohonkan, penduduk langit yang mengaminkan. Kita katakan, Subhanak, Subhanak Inni kuntuminalimin. Doa siapa itu? Nabiullah Yunus. La ilaha illa anta Subhanak Subhanak Subhanaka inni kuntu Nabi Yunus berdoa Nabi Yunus minta ampun Nabi Yunus curhat dan menyesal Dengan apa yang pernah beliau lakukan Kalimat Nabi Yunus yang sangat lirih, suaranya yang pelan itu ternyata mengguncang arash Allah Subhanahu Wa Taala. Belum pernah loh arash itu terguncang, karena arash itu sangat luas. Jadi surga yang paling tinggi yaitu jannahil firdaus al a'la yang paling tinggi itu letaknya di bawah arash. Bedanya firdaus dengan arash adalah seperti bedanya sebutir Pasir dengan lautan yang luas. Bedanya Firdaus dengan surga yang lain adalah seperti bedanya sebutir pasir dengan lautan yang luas. Bedanya surga yang paling rendah dengan dunia adalah seperti sebutir pasir dan lautan yang luas. Jadi kebayang gak arus itu seperti apa agungnya? Sangat agung. Tapi arus ini ternyata pernah berguncang keras. Luar biasa arus yang begitu agung berguncang, bukan bumi loh, bumi yang berguncang aja kita udah heboh ya, gempa, wah luar biasa nih gempa. Kalau ada seseorang nabi yang membuat bumi berguncang itu mujizat yang sangat dahsyat. Tapi ada nabi yang bukan membuat bumi berguncang, arus berguncang. Ada nabi yang pernah uh, apa, membelah lautan. Ada nabi yang pernah menaiki, uh, apa istilahnya, naik angin, terbang dengan angin. Ada Nabi yang membelah bulan, ada Nabi yang banyak mujizat para Nabi, tapi ada Nabi yang juga luar biasa, yaitu Yunus, bukan sekedar membelah laut, mengguncang bumi, tetapi mengguncang arus Ini ngeri ini. Apa yang membuat Nabi Yunus bisa mengguncang arus dengan seizin Allah? Kalimat Subhanaka inni kuntumina Kok bisa kalimat itu mengguncang arus? Kalau gitu coba kita ucapkan sekarang keguncang guncang gak tuh arus? Mesjid aja gak terguncang. Diri kita aja gak berguncang Apalagi ah, arosh. kok beda. Padahal kalimatnya sama, bedanya di sini. Bedanya asluha, babitun, kekuatan hati dan iman yang menjadikan ucapan Nabi Yunus itu farouha. Sama Sampai menjulang dan berpengaruh di langit Jadi pelajarannya teman-teman Kalau teman-teman pengen ada ucapan Doa teman itu mengguncang langit Mengguncang Baitul ma'mur, mengguncang Surga, mengguncang setiap Lapis langit, kita nggak berani Berkata mengguncang aras Itu terlalu keren untuk kita Tapi sekedar mengguncang pintu langit Pertama, insya Allah bisa Sekedar membuat surga itu heboh Itu bisa Bagaimana caranya biar kalimat doa kita itu mengguncang langit? Asluha sabit. Kalimat kita harus berasal dari hati dan iman, bukan berasal dari lisan. Doa. Ya Allah. Saya tadi ketemu dengan seorang perempuan. Solihah kelihatannya. Berhijab. Kalau dia jalan, dia menundukkan pandangan. Saya yakin dia masih sendiri. Ya Allah, saya nggak tahu namanya. Saya juga nggak tahu akunnya. Nggak tahu nama, nggak tahu akun. Akun itu bahasa Arab. Apa maksud bahasa Arabnya akun? Kuniyah. Cocokologi. <guluh> Kuniyah itu artinya apa ya? Nama julukan. Kayak sahabat Umar dijuluk al dan dan seterusnya. ya Jadi saya nggak tahu namanya, nggak tahu akunnya. Bagaimana cara saya menyebut dia di dalam doa saya? Ya Allah, saya tidak kenal dia, tetapi engkau lebih kenal dia. Saya tidak tahu dia, tapi engkau tahu dia. Saya tidak menguasai hatinya, tetapi hatinya di genggamanmu, Ya Allah, seandainya engkau anggap dia baik untuk saya. Jadikanlah dia ibu dari anak-anak saya. Terguncang langit. Oh, ada doa apa ini? Heboh. Lalu para malaikat mengatakan, amin. Bukan satu malaikat, puluh ribu malaikat mengatakan amin. Allah mengatakan, wahai malaikat, saksikanlah hambaku ini. Aku jadikan doanya makbul, sehingga perempuan itu menjadi istrinya. Bisa nggak kayak gitu Ustaz? Bisa. Daripada pakai modal ini, ada yang gak akan berhasil dengan modal ini teman-teman. Kalau berhasil, berarti yang mencari itu gak akan bertahan lama. Daripada modalnya tampang, kalau perempuan daripada modalnya skincare boleh enggak usah pakai skincare boleh, tetapi bukan itu yang kita andalkan. Yang kita andalkan adalah ini: doa yang bisa mengguncang langit. Bagaimana cara biar doa itu bisa mengguncang langit dan menjatuhkan, menurunkan keajaiban? Doalah dari hati. Bacalah doa dari hati. Maksudnya, dengan iman, enggak boleh ragu sedikit pun di dalam hati kita wa in firaib, kalau kalian masih ragu kalau kalian masih ragu ya udah kalian cari aja pendukung pendukung kalian lain selain Allah kata Allah nggak boleh ragu sedikit pun kita harus yakin bahwa doa kita itu kalau niat kita baik pasti Allah kabulkan pasti ini kalau misalnya ada benda nih Ini saya pegang misalnya jangan handphone lah ya Saya juga kalau handphone Handphone saya pegang atau benda lain saya pegang kayak batu atau apapun Saya lepas kayak gini Kira-kira jatuh gak ke tanah Ada yang ragu gak ini akan jatuh ke tanah Ada yang ragu Kalau yang ragu silahkan angkat tangan Saya ragu saat kayaknya gak mungkin jatuh juga Belum tentu jatuh juga Kalau saya lepas tangan saya nih Jadi saya dua Saya lepas jatuh gak nih ada yang ragu nggak? Harusnya kita meyakini Allah lebih daripada gravitasi. Kalau kepada gaya gravitasi aja kita begitu yakin. Nggak mungkin nggak jatuh 100% jatuh. Yakin banget. Nggak akan mungkin kita berani bertarung nggak jatuh. Harusnya kita kepada Allah lebih daripada itu. Kalau bisa kayak gitu, keajaiban itu akan menyertai kehidupan kita teman-teman. Masalahnya kita nggak fair. Ke hukum gravitasi kita yakin 100% jatuh pasti ada yang berani bertaruh sejuta. Kalau nggak jatuh saya kasih sejuta malam ini, nggak ada yang mau. Nggak akan mungkin ada yang mau. Kenapa yakin 100% ini jatuh? Kenapa kepada Allah kita ragu? Kenapa ketika kita berdoa, kita setengah hati dikabulkan nggak ya? Tapi kan perempuan itu bukan level saya. Saya orang biasa, muka pas-pasan. Model belum jelas, kenal juga enggak. Orang kayak dia, kayaknya pasti minimal calon suaminya itu di atas saya beberapa level. Secara tampang good looking, Alquran udah hafal minimal 30, justru 30. Kemudian mungkin dia karirnya juga bagus, saya hampir nggak punya modal apa-apa selain saya berharap sama Allah. Mungkin nggak ya, mungkin nggak ya. Kalau teman-teman masih ragu. Belajarlah dari seorang sahabat yang pernah ngerasa dirinya tidak siap, bukan siapa-siapa, tapi diberikan seseorang yang sangat istimewa, namanya Julaibib. Yang dengar YouTube saya udah pasti tahu tuh cerita Julai Julaibib, jangankan perempuan merdeka, perempuan budak aja nggak mau, jadi istrinya. Coba, saking nggak menariknya Julaibib, kita nggak usah ngebayangin gimana tampangnya ya. Analoginya, perempuan budak aja, bukan perempuan merdeka, perempuan budak gak mau jadi istri Julaibib. Apalagi orang merdeka. Saking tidak menariknya Julaibib. Sehingga Julaibib pernah curhat sama Nabi. Ya Rasulullah, kayaknya saya mungkin gak akan nikah di dunia ya Rasul. Walaupun saya gak nikah di dunia, saya pengen tahu kira-kira saya masih punya jodoh enggak ya Rasul di surga. Karena saya merasa gak ada yang mau sama saya ya Rasul di dunia. Gak ada ayah yang mau putrinya menikahi saya. Gak ada ibu yang mau menjadi mertua saya. Gak ada perempuan yang mau menjadi istri saya. Gak ada perempuan yang mau jadi anak dari ibu dari anak-anak saya. Ya Rasul di dunia sepertinya saya gak akan mungkin menikah. Tapi kira-kira di surga ada enggak yang mau jadi istri saya ya Rasul? Nanya ke Nabi. Tiba-tiba Allah kasih wahyu kepada Nabi. Wahyu itu artinya isyarah, isyarat. Nabi kemudian tersenyum mengatakan, ya, Julaiib. Mau nggak kamu aku carikan seorang perempuan yang sangat cantik di dunia? Anak seorang pemuka kaum, perempuan yang cantik sempurna akhlaknya baik, solehah, dan dia akan menjadi istrimu di dunia sampai ke surga. Mau nggak? Ya Rasul. Jangan bercanda, akhir ya Rasul, kalau bahasa kita ya. akunya di prank. Tapi kan Rasulullah gak pernah ngeprank orang. Beliau orang yang jujur. Walaupun beliau bercanda, tetapi beliau jujur. Ju, ju, kalau kita bercanda, kadang-kadang bohong -kadang kan. Nabi, walaupun bercanda, jujur. Ju, mau gak, Julebib? Gimana caranya Rasul? Datanglah ke rumah Bapak Pulan. Dia adalah kepala suku. Katakan kepada dia, Rasulullah kirim salam. Dan ingin menitipkan supaya dia nikahkan putrinya dengan engkau. Berapa papa ya Rasul orangnya nggak marah. Silahkan datang ke sana. Akhirnya Jubalib datang dengan percaya nggak ya, yakin nggak ya, yakin nggak. Dia yakin dengan Rasul, tapi nggak ya, yakin dengan orang itu. Dia yakin kepada Rasul, nggak ada yang ragu sahabat kepada Rasul, tapi dia ragu dengan bapak itu. Mau nggak bapak itu? Tapi Rasul yang minta datang tok tok tok assalamualaikum waalaikumsalam oh julaibib kan dikenal julaibib sebagai pembantu rasul di rumah rasul di masjid rasul julaibib masuk masuk julaibib ada apa ada pesan apa dari rasulullah apa yang bisa kami bantu nabi titip salam alaih apa ala, ala rasulullah ya sholat ada apa julaibib rasulullah menyampaikan sebuah pesan penting kepada bapak ibu apa pesannya rasulullah melamar putri bapak Udah hampir senang kan untuk saya? Ah. Tadinya udah mau ngomong alhamdulillah, tiba-tiba untuk saya hampir ngomong innalil. Innalillah, eh bentar-bentar gimana je gimana. <tuh> Rasulullah menitipkan pesan agar Bapak menikahkan putri Bapak kepada saya. Kan sulit nih keputusan Nabi ini. Permintaan Nabi, bagaimana menolaknya? Kalau menolak ingkar, menerima ya gitu deh. Kebayang gak sih punya menantu kayak Julaibib? Shock sebab pak teh. Wah gimana ini? Oh sebentar ya Julaibib, saya tanyakan dulu, saya musyawarahkan dulu dengan istri dan anak saya. Masuk ke dalam, ngomong sama istrinya, mah bahaya nih, kenapa pak? Itu ada utusan Rasul. Kenapa dengan utusan Rasul? Rasul melamar putri kita, bagus dong. Untuk dia, siapa dia? Julaibib. Oh gitu. Terus gimana ini? Rame, suami istri rame di belakang, anaknya nyamperin, nanya, mah, pah, ya ummah, ya abati Jadi orang Arab itu kalau manggil ibu yang lembut itu bukan ummi, ummi itu standar. Yang lebih tinggi daripada ummi itu ummah. Lebih tinggi daripada abi, abati Ya abati ya ummah, kenapa kalian berdua ribut? Ada apa sih kok heboh banget? Nah sabar ya, kenapa sih pah gitu? Itu ada pembantu Rasul Julaibib. Kamu tahu kan Julaibib? Ya, saya tahu Julaibib. Kenal kamu dengan Julaibib? Kenal. Tahu orangnya yang mana? Tahu. Dia datang diutus oleh Rasulullah. Terus kenapa, wahai ayah? Rasulullah menitipkan agar aku menikahkan kamu dengan Julaibib. Itulah yang membuat ayah sama ibu tadi ribut, rame. Sedang mencari alasan bagaimana cara menolak tawaran ini. Supaya Rasulullah tidak tersinggung. Julaibib nggak sedih. Langsung anaknya mengatakan... Ma'adallah. Ma Allah itu bahasa lain dari A'udzubillah. Allah kata anaknya. Kenapa nak? Aku berlindung kepada Allah dari meragukan keputusan Allah dan Rasulnya. Ayah, ini perintah Rasul kan? Ya. Lalu kenapa kita masih menimbang-nimbang? Katakan saja Samikna wa'atakna. Nak, julaibib. Walaupun julaibib. Ini adalah perintah Allah dan Rasul tidak ada yang buruk kecuali kebaikan di dalam setiap perintah Allah dan Rasul. Tapi kamu tahu Julebib? Tahu. Yakin? Kamu gak lagi halu kan? Ayah, jangan pernah menimbang-nimbang perintah Allah dan Rasul. Lakukan saja sebagaimana diperintahkan. Keluarlah bapak itu, duduk depan Julebib, memandang Julebib, membayangkan yang menantu saya, gimana? lebih dia macam merasa gak pede juga. Dalam hati Julaib, mungkin ngomongnya, Pak, gak apa-apa sih kalau ditolak juga. Kata Bapak, saya udah musyawarah dengan istri saya dan anak saya. Tadinya, saya agak ragu-ragu. Tetapi anak saya justru menguatkan saya berdua dengan istri saya dan mengatakan, kami memenuhi panggilan Rasul. La baik wahai Julaib, selamat datang di keluarga ini. Kamu akan menjadi menantu saya. Wah buah itu seantero Madinah. Viral, trending topic. Dengan hashtag Julaibit. Hashtag panjangnya seandainya aku jadi Julaibit. Wah rame tuh Madinah. Kok bisa? Makanya, kalau modalnya ini, gak ada yang gak bisa. Sehingga kalau misalnya kalian menginginkan sesuatu dengan syarat itu baik, maka percayalah 100% Allah pasti memperkenankan keinginan kalian yang kalian doakan. 100% pasti dikabulkan. Ustadz, kenyataannya enggak gitu. Kemarin saya minta A dikasih yang lain. Atau belum dikasih. Apa penjelasannya? Allah tidak mungkin menolak permintaan hambanya yang meminta selama itu kebaikan. Aku pasti mendengar dan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Allah yang berjanji. Ujib. Ujib itu adalah perubahan kata dari jawab. Jawab bahasa Arab yang lagi-lagi jadi bahasa Indonesia. Menjawab. Ujibu artinya aku menjawab. Aku merespon. Aku mengabulkan. Ujibu da'watadda'i idada'an. Kalau kalian meminta kepadaku pasti akan aku kabulkan. Zaltu. Apa kalimatnya? Sal Apa itu sal? Sal itu minta, dari kata soal Soal bahasa Arab lagi-lagi jadi bahasa Indonesia, soal Sekarang masih menganggap Bahwa kita terputus dari Arab Gak bisa, karena Arab itu Identitas sejarah kita juga, walaupun Kita juga menghargai budaya lain Sal Minta Kalian diberikan Terus apa yang membuat kita gak minta? Kecuali satu, ragu. Yang bikin kita gak berani meminta adalah ragu. Ya Allah berikan saya ini. Ya Allah berikan saya itu. Ya Allah berikan saya itu pulan. Ya Allah berikan saya pulana. Kenapa kita gak berani minta? Satu jawabannya, kita ragu sama Allah Subhanahu Taala Makanya kita gak berani minta. Apa yang kita lakukan? Kita ragu Allah akan memperkenankan atau tidak. Padahal Allah menjanjikan, uji budak wa tada'i dada'an. Pasti aku kabulkan. Terus, kenapa ada yang belum dikabulkan atau diganti dengan yang lain? Tiga cara Allah mengabulkan doa. Doa pasti dikabulkan, cuman dengan salah satu dari tiga, tiga cara. Pasti dikabulkan, cuman dengan salah satu dari tiga cara. Gak mungkin ditolak. Cara yang pertama, Allah mengabulkan persis seperti yang kita minta. Itu yang kita. Yang selalu harapkan. Cara yang kedua, Allah menggantinya dengan yang lebih baik dari yang, peda yang pada kita minta. Daripada yang kita minta. Itu yang sering kita salah paham. Kemarin mintanya fulan, kok jadinya ini? Kita nggak pernah tahu. Wallahu yaalamu, wa antum la taalamon. Allah lebih tahu, kamu tidak tahu. Makanya balik lagi ke ayat 216 Al Baqarah tadi. Yang pasti nggak mungkin di bawah standar yang kita minta. Nggak mungkin. Terus kenapa ragu meminta? Kita misalnya minta sebuah pekerjaan. Ya Allah, semoga tahun ini saya bisa diterima di sebuah perusahaan. A, kayaknya kerja di sana nyaman, gajinya besar, jaminan masa tuanya ada. Dan keren juga, kalau orang tanya kerja di mana, kerja di tempat fulan. Ya Allah, semoga saya dapat kerjaan di situ. Lamar nih. Tes lamar, tes, gak dapet. La tay'as La tahdan. Jangan berputus asa Jangan bersedih Kenapa? Kalau Allah tidak mengabulkan persus yang kita minta Itu pasti lebih keren Yang akan Allah sediakan sebagai gantinya Jadi pas kita minta ya Allah Saya pengen kerja di situ. Ikhtiar, belajar, lamar, ditolak nggak lulus, senyum Wah ternyata ada yang lebih baik Yang saya nggak tahu yang Allah ingin berikan Kayak gitu cara iman Berbicara tapi kalau orang nggak beriman, udahlah, saya nggak akan doa lagi kecewa saya. Capek-capek saya doa. Ya Allah kurang apa lagi? Saya udah sedekah, saya udah tahajud, saya udah minta restu orang tua. Masih kurang apa ya Allah? Nah Ini bukan iman yang ngomong ini. Ini yang ngomong raib. Kalau ada raib dalam hati kita, nggak akan ada keajaiban dalam hidup kita. Katakan dengan iman, Allah, engkau baik banget sih. Mau ngasih saya yang lebih baik dari ini ya pusat apa itu nggak gr gr kepada Allah namanya iman gr kepada makhluk namanya apa ya gr ya hina kita kalau gr kepada makhluk kalau kita gr kepada Allah itu iman husnudzon ya Allah engkau ingin berikan yang lebih baik dari ini ya Allah aku Ridho roti itu aku Ridho akhirnya Allah ganti gara-gara nggak dilulus di situ kita jadi pengusaha merintis dari nol mungkin berat Teman kita lulus nih. Gajinya sebulan 15 juta. Kita nggak lulus. Merintis usaha dari modal 5 juta. Dia 15 juta setahun, dua tahun, tiga tahun, setiap mudik dia apa? Kelihatan orang yang udah sukses, bawa mobil. Kemudian udah mulai nyicil rumah. Kita masih merintis di sebelah sini nih. Kayak gimana lu usaha lu? Masih merintis? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kan usaha emang kayak gitu kan, dia grafiknya kan kadang-kadang nggak -kadang lurus, malah ke bawah kan, kayak gini. Tapi begitu naik, ngerti ya naiknya. Pertama lurus dulu atau ke bawah dulu, wah susah, susah, susah, susah kita sabar, kita yakin Allah pasti dulu nggak lurus di sana, pengen ganti yang lebih baik. Usaha, usaha, usaha. Setelah tiga tahun, lima tahun dia berstatus gajinya 15 juta, kita menggaji orang di dalam perusahaan kita 15 juta. Mana yang lebih kita pilih? Gak ada yang lebih baik, semuanya baik ya. Cuman mana yang mau kita pilih? Mau dapat gaji 15 juta per bulan, atau mau mampu menggaji orang 15 juta per bulan? Itulah hikmah hidup, teman-teman. Gak ada yang lebih baik, semuanya baik, tergantung orangnya kan? Ada orang yang memang dia dapat gaji 15 juta udah bagus buat dia, karena dia gak akan jadi pengusaha seperti yang, yang kedua tadi. Orangnya mungkin gak tangguh. Orangnya itu orangnya yang sistematis, orangnya yang terjadwal, berangkat pagi, pulang sore, 9 to 5. Ada yang kita kalau kerja di situ mungkin setahun juga udah dipecat. Kenapa? nggak bisa disiplin, tertungkung, sakit di kepala kita. Karena kita orangnya terbiasa out of the box, terbiasa ekspansi. Allah lebih tahu dan kita tidak tahu. Masalah jodoh, masalah karir, masalah uh, teman, masalah apapun. Coba andalkan iman. Salah satu bentuk mengandalkan iman, doa kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi booster dari surat Ibrahim. Kita loncat ke surat Al-Baqarah, loncat ke beberapa apa, surat yang lain. Kemudian analogi-analogi, kisah-kisah. Semoga ini menjadi penyemangat buat kita. Recharging iman, nge-refresh semangat iman kita. Sehingga mulai malam ini, belajarlah untuk tidak ragu lagi kepada Allah Subhanahu Taala. Selama masih ada ragu, saya iman kita perbarui, ya Allah, ampunilah saya, tabid kolbi, tabid kolbi ya Rabb, kuatkan hati saya, kuatkan hati saya dengan iman, ya Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.